Oke kita lanjut tugas kedua Ini tutup ya Harusnya ini ada tapi tutup Kita ke Takoyaki Mr. Hiroshi Lewat mana Waduh Jalannya di aspal teman-teman Jalannya di aspal. oke okay, kita lanjut lagi kita berpisah dua ini lewat tengah makam teman-teman tak -teman. lewat Ini kalau malam ya lumayan ekstrim untuk teman-teman yang jarang lewat garas ini ya. Ini. Kanan kiri teman-teman lihat makam semua. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar tugas Gojek ya bisa dituliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel siji Sengkinilih ya teman-teman ya biar bisa tetap berkembang dan mungkin bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya khususnya untuk teman-teman driver Gojek ya 하 Kita berhenti dulu, kita cek dulu ada buket di mana lagi. ke asem kembar dulu aja lagi teman-teman ayam keprek militan jalan asam kembar oh itu di depan selanjutnya kita misalnya, nah, tadi sudah dapat berapa ya 1 2, 3, 4, 5 sudah 5, lumayan jadi untuk tugas kucek ini ya setiap kita berhasil dan laporan kita atau tugas kita diterima, kita akan dapat pendapatan tambahan sebesar 7.000 ya jadi kalau 7000 kali dari bisa dapat 10 ya lumayan lah jadi untuk tugas gocek survei tarif parkir ini baru mulai beberapa hari yang lalu ya teman-teman ini untuk saya sendiri sudah masuk ke hari keempat jadi teman-teman yang mungkin dahulu punya ada fitur fitur goceknya bisa dicek ya barangkali masih bisa diaktifkan dan masih bisa dipakai bakso KSHN dimana tempatnya? Tup tup Oke, kita lanjut lagi. Setelah ini, udah buka keenam ya. teman-teman ya, kita akan masuk ke -6. ini masih banyak yang untung di sini. Oke, kita nyebrang dulu. Tidak! Mm-hmm. That's not too rude. di mana ya Oke, teman-teman lanjut lagi ya. Kalau di sini kebanyakan masuk-masuk kampung temen teman Jadi untuk tarif parkirnya kebanyakan nggak ada parkiran ya Nggak ada tukang parkir maksudnya Nggak ada daerah ya, parkir Tapi untuk yang mungkin yang rame ada tukang parkirnya juga Jadi untuk saat ini kan kebanyakan temen-temen semenjak ada penurunan tarif Pendapatan dari yang 8.000 untuk jarak pendek sekarang untuk jarak 0 sampai 2 km teman-teman hanya mendapatkan 6.400 bersih ya dan kadang kadang di resto tersebut dikenai biaya parkir dan juga saat pengantaran juga kena parkir entah seribu entah dan itu yang menjadi beban untuk teman-teman driver saat ini ini adalah so, yang kedua kita lanjut deh. oke okay, teman-teman karena sudah 10 tugas gojek yang saya kerjakan kali ini dan seperti biasa kita hanya dibatasi untuk mengerjakan 10 tugas ya mudah-mudahan 10 tugasnya diterima semuanya dan saya bisa mendapatkan uang tambahan atau penyapatan tambahan sebesar 7000 kali 10 ya 70.000 ya oke okay, karena ini hari minggu saya tidak on feed dan hari ini saya keluar hanya untuk